Iwan power yang besar dan perkasa melanda langit seperti lautan yang tak berujung. Lindong berdiri di udara sambil ditemani angin dan kilat. Mata hitam pekat miliknya mengandung ketajaman yang menakutkan saat dia menatap Raja Kursi Ketujuh di depannya. Demoniki mengerikan melonjak di sekitar tubuh yang terakhir. Raja Kursi Ketujuh memiliki indera yang luar biasa. Dia melihat kekuatan Lindong saat ini dengan pandangan sekilas aura yang terakhir. Kejutan dengan cepat melintas di matanya. Bagaimana anak nakal ini berkultivasi begitu cepat? Hanya beberapa bulan sejak terakhir dia melihat yang terakhir. Namun yang terakhir sebenarnya telah maju dari tahap samsara ke tahap reinkarnasi. Aku bertanya-tanya mengapa kamu memiliki keberanian untuk bertarung denganku? Ternyata kamu benar-benar telah maju ke tahap reinkarnasi. Kejutan melintas di mata Raja Kursi ke-7 sebelum dia tertawa dingin dan berkata, Lindong membelah bibirnya menjadi senyuman ketika dia mendengar ini. Namun, senyumnya tampak cukup ganas. Dia tidak menjawab, tetapi hanya perlahan mengepalkan tangannya. Cahaya ungu emas terang meletus dari dalam dan tubuhnya. Tampaknya menyebabkan tubuhnya membesar dalam ukuran. Mengaung, raungan naga bergema melintasi dan area. 10.000 tato naga ungu emas beredar di sekitar tubuh Lindong. Ketika mereka berputar-putar di sekitar tubuhnya, Kekuatan menakutkan mereka tampaknya mengguncang tanah. Setelah Lindong benar-benar maju ke tahap reinkarnasi, ia mencapai penguasaan lengkap dalam keterampilan naga terwujud naga hijau. Bahkan jika King Zi hadir, dia hanya bisa mengangguk kagum di hadapan penguasaan tersebut. Tubuh Lindong perlahan membengkak. Kulitnya menaungi warna ungu emas saat sisik ungu emas muncul. Pada saat ini, tubuh fisiknya mendekati kekuatan master kekacauan. Lindong mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Sepuluh ribu tato naga ungu emas diaglomerasi di tangannya. Selanjutnya, cahaya ungu emas mekar dan berubah menjadi tombak naga ungu emas yang panjangnya selusin kaki. Tombak naga itu ditutupi sisik, dan ada mulut naga besar di ujungnya. Gigi naga tajam dari mulutnya. Cahaya dingin mengalir pada tombak, dan ketajamannya cukup untuk merobek ruang itu sendiri. Lindong berdiri di udara. Dia memegang tombak naga ungu emas di tangannya saat dia merasakan kekuatan yang sepertinya tak ada habisnya di dalam tubuhnya Setelah itu, dia tanpa sadar melolong panjang ke langit Guntur bergemuruh di dalam lolongan Ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkan kekuatan penuhnya sejak dia maju ke tahap reinkarnasi Dengan kekuatan melimpah ini, seolah-olah dia bahkan bisa menghancurkan langit dengan tinjunya Mata ungu emas Lindung yang dipenuhi dengan kerinduan untuk melakukan pertempuran. Dia menatap Raja Kursi Ketujuh dengan bersemangat. Apa yang dia inginkan sekarang adalah pertempuran yang sungguh-sungguh. Ku, -sungguh. huh. Raja Kursi Ketujuh mengeluarkan dengusan dingin ketika dia melihat niat pertempuran Lindung melonjak. Tangannya perlahan diturunkan saat demoniki melonjak dari telapak tangannya. Lengannya sedikit demi sedikit memanjang dan menjadi seperti logam hitam pekat. Kukunya sekarang tiga kaki panjangnya dan tampak seperti pedang yang tajam. Suara melengking yang menusuk telinga bisa terdengar ketika kukunya dengan lembut bergesekan satu sama lain. Kamu harus mengalami dua kesengsaraan reinkarnasi untuk melawan raja yang duduk ini. Kilatan dingin melintas di mata raja kursi ketujuh. 7 bergerak dan dia muncul di belakang lindung dengan gaya seperti hantu. Kuku-kuku tajam itu merobek udara dengan kecepatan kilat. Mereka dengan kejam menusuk ke arah punggung Lindung dengan kecepatan dan kejahatan yang tak terlukiskan. Cah, paku yang tajam disertai oleh demoniki menembus tubuh Lindong. Namun, tidak ada darah mengalir keluar. Sebaliknya, sosok itu mulai berangsur-angsur menghilang. Mata Raja Kursi Ketujuh menyipit sedikit setelah serangannya meleset. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya ketika kuku-kuku tajam menusuk ke depan seperti pedang. Dentang tombak naga ungu emas disertai dengan kekuatan agung saat bentrok kepala pada kuku yang tajam. Riak energi yang terlihat oleh mata langsung menyebar. Menyebabkan ruang di sekitarnya terguncang sampai terdistorsi. tombak naga di tangan. Sisik naga di permukaan kulit lindung berkedip dengan kilau yang mempesona. Matanya sedingin es ketika dia menatap Raja Kursi ketujuh. Setelah itu, lengannya tersentak dan kecemerlangan meledak dari tombak naga. Tombak naga berubah menjadi bayang-bayang tombak yang tak terhitung jumlahnya yang dengan dorong menusuk Raja Kursi Ketujuh. Setiap bayangan tombak ini memiliki kekuatan yang menakutkan yang bisa membunuh ahli panggung samsara. Raja Kursi Ketujuh menyaksikan bayangan tombak liar dan keras menuju ke arahnya dari segala arah. Iblis Ki meledak dari tubuhnya dan Iblis Kaisar Armor yang jahat terungkap. Dentang-dentang, bayangan tombak liar dan keras mendarat dengan kejam di Iblis Kaisar Armor mengirim Raja Kursi ke-7 terbang ke belakang. Bekas luka samar muncul di Iblis Kaisar Armor. Kamu memang menjadi jauh lebih kuat. Raja Kursi ketujuh sedikit mengernyit ketika dia melihat bekas luka pada Iblis Kaisar Armor. Selama pertemuan terakhir, Lindong hanya mampu merusak Iblis Kaisar Armor setelah menggunakan kartu truf terkuatnya. Sekarang, serangan Lindong mampu menembus armor Iblis Kaisar dan sedikit berdampak pada tubuhnya. Namun demikian, luka-luka semacam itu tidak ada artinya baginya. Swash, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda membalas. Cahaya perak menyala di tubuhnya dan dia langsung muncul di atas Raja Kursi Ketujuh. Tombak naga di tangannya tanpa ampun menembus bagian atas kepala Raja Kursi Ketujuh. Dentang, lengan hitam pekat yang ditutupi oleh iblis kaisar armor tiba-tiba meraih ke atas. Seperti perisai, ia memblokir tombak naga. Namun. Kekuatan menakutkan yang melonjak dari yang terakhir menyebabkan tubuh Raja Kursi ketujuh jatuh sedikit. Ku kilatan dingin melintas di mata Raja Kursi ketujuh, pedang iblisnya yang tajam seperti paku melengkung-melengkung saat mereka mengambil kesempatan untuk menebas Dada Lindong. Skri, percikan meletus saat kuku memotong sisik naga, meninggalkan luka berdarah panjang di Dada Lindong. Darah segar mengalir dari luka ini. Rasa sakit di dadanya tidak menyebabkan ekspresi lindung berubah sama sekali. Sebaliknya, kilau haus darah berkedip di matanya yang hitam pekat. Selanjutnya, tangannya meluncur ke bawah di sepanjang tombak naga. Cahaya aneh berkedip di lengannya saat mereka berubah menjadi cairan seperti negara. Simbol kuno tampaknya mengambang di dalam cairan seperti lengan saat kekuatan misterius menyebar. Mata Raja Kursi Ketujuh melintas ketika dia melihat lengan cair lindung. Yang diresapi dengan kekuatan simbol ancestral, dengan sentakan tubuhnya berubah menjadi asap hitam, dan dengan cepat menariknya kembali. Raja Kursi ketujuh tahu betapa tangguh kekuatan simbol leluhur, dan secara alami dia tidak akan cukup bodoh untuk membiarkan lindung berhasil memukulnya. Bisakah kamu benar-benar menghindari ini? Namun, sudut mulut lindung hanya terangkat, membentuk senyum dingin ketika dia melihat Raja Kursi ketujuh berusaha menghindar. Cahaya perak tiba-tiba melintas dan kedua tangannya tampak menjangkau ke angkasa dan anehnya menghilang. Murid The Seven Seat King menyusut ketika dia melihat lengan lindung menghilang. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat ruang di depannya terbelah menjadi masalah misterius. Dua telapak tangan cair membentang dari dalam dengan kecepatan kilat dan dengan keras menghantam dadanya. Bang, bunyi gedebuk yang dalam muncul dan tubuh Raja Kursi Ketujuh terbang mundur. Demoniki di dalam tubuhnya melonjak dengan kacau. Dua telapak tangan yang dalam setengah jari terlihat di iblis kaisar armor di dadanya. Simbol Ancestral Tata Ruang. Raja Kursi ketujuh berteriak tajam saat ekspresinya berubah setelah menerima serangan aneh. Selamat. Kamu benar. Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Serangannya benar-benar tanpa ampun. Simbol Ancestral diayunkan dengan keras dan langsung menembus melalui ruang. Setelah itu... Mereka secara misterius muncul di sekitar Raja Kursi Ketujuh. Serangan itu benar-benar tidak dapat diprediksi, sehingga tidak mungkin untuk bertahan. Bahkan Raja Kursi Ketujuh tertangkap basah menghadapi serangan aneh tersebut. Dia berhasil memblokir serangan yang turun dari segala arah dengan mengandalkan kekuatan pertahanan yang kuat dari armor iblis kaisar. Pulau di bawah juga turun ke pertempuran yang intens. Namun, banyak orang diam-diam fokus pada pertarungan di atas. Mereka mengerti bahwa keduanya adalah orang-orang yang pada akhirnya akan memutuskan hasil dari pertempuran ini. Mereka merasa senang dan diam-diam terkejut ketika mereka melihat Lindung memaksa Raja Kursi Ketujuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Raja Kursi Ketujuh. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh ahli panggung reinkarnasi biasa. Itu tidak terduga bahwa lindung benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan yang terakhir. Siapa yang akan membayangkan bahwa pemuda itu, yang hanya mewakili klan gu dalam pertempuran saat itu, akan benar-benar menjadi sangat kuat dalam beberapa tahun? Bang, tinju ancestral simbol lainnya menembus ruang dan dengan kejam menabrak tubuh raja kursi ketujuh. Kekuatan menakutkan langsung memaksa yang terakhir untuk mengambil puluhan langkah mundur. Dan bahkan daerah di mana kaki yang terakhir mendarat sedikit terguncang, Raja Kursi ketujuh menginjak kakinya dengan keras dan menstabilkan tubuhnya dengan paksa. Dia melihat jejak tinju pada armor kaisar iblis. Kemarahan yang semula di wajahnya telah berkurang pada saat ini, seperti yang diharapkan dari seseorang yang memiliki tiga simbol leluhur. Raja Kursi ketujuh mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Mata iblis itu secara bertahap menjadi acuh tak acuh. Namun, Lindong bisa mendeteksi emosi yang sangat keras yang melonjak di bawah ketidakpedulian ini. Jelas bahwa Raja Kursi ke benar-benar marah setelah dipukuli oleh Lindong dengan keras. Meskipun aku benar-benar membencimu, aku benar-benar tidak punya waktu untuk bermain dengan sampah seperti kamu sekarang. Kekejaman akhirnya muncul di mata Raja Kursi ke -tujuh. Setelah itu, dia mengambil langkah ke depan saat iblis-iblis menakutkan keluar. Seluruh tempat mulai bergetar, Raja Kursi ke-7 memelototi lindung saat kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Segera setelah itu, seteguk darah keluar dari mulutnya. Darah hitam menggeliat dan bergetar ketika berubah menjadi segel tengkorak hitam. Tengkorak itu mengeluarkan riak jahat yang membuat satu orang bergidik. Kejahatan semacam itu bahkan telah melampaui kejahatan Raja Kursi ke-7 itu sendiri. Mengaung. Imo yang tak terhitung jumlahnya di bawah tiba-tiba meraung ke langit setelah riak yang sangat jahat ini muncul. Raungan mereka mengandung kegilaan yang hampir seperti kegilaan. Beberapa Imo langsung berlutut dan menyembah segel tengkorak. Ada sedikit perubahan ekspresi di mata Lindong ketika dia melihat ini. Raja Kursi ketujuh tersenyum ganas pada Lindong dan berkata, Awalnya, aku berencana menggunakan ini untuk berurusan dengan Chaos Master. Namun... Karena kamu sangat ingin mati, pertama-tama aku akan menghabisimu. Petik dua. Raja kursi ketujuh membentuk segel dengan tangannya dan memegang segel tengkorak di tangannya. Setelah itu, tubuhnya juga perlahan berlutut. Gelombang kidemonik kental meluap dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok besar kabur sepuluh ribu kaki di atas kepalanya. Yuan Power di sekitarnya mulai melarikan diri saat sosok hitam ini muncul. Demoniki kental menyebar ketika suara serak perlahan dipancarkan dari mulut Raja Kursi Ketujuh, Kaisar Imo. turun, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1268. Kaisar Imo pantasem, seolah senja tiba-tiba turun ke tanah. Bahkan matahari yang cerah di langit tampak bergetar pada saat ini karena bersembunyi di balik awan ketakutan. Demoniki tak berujung menyapu langit. Seluruh negeri ini tampak bergetar di bawah sosok seperti iblis besar. Ikan terbang menghilang dari permukaan laut dan bahkan angin laut pun terdiam. Pertarungan mengerikan di pulau itu juga berhenti dengan aneh pada saat ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terangkat ngeri saat mereka memandang sosok seperti iblis. Rasa takut yang tak terlukiskan merayap keluar dari lubuk hati mereka seperti tanaman merambat. Menyebabkan wajah mereka menjadi pucat pasi karena ketakutan. Sosok seperti iblis itu mirip dengan seorang kaisar dari dunia lain Itu turun dengan cara biadab Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya Imo, kaisar Lindong juga terkejut saat dia melihat sosok seperti iblis Mungkinkah ini kaisar Imo yang hanya cocok dengan lambang simbol legendaris Ini hanyalah pantasem kaisar Imo Kaisar Imo dari masa lalu telah dipaksa keluar dari celah di antara pesawat oleh tuanku dan disegel bersama dengan celah itu. Bagaimana mungkin orang ini memanggilnya? Di dalam segel tengkorak ada seutas rambut Kaisar Imo. Suara yang terdengar, Imo Emperor pantasam. Lindong awalnya terkejut, segera setelah itu, dia menghirup udara dingin di dalam hatinya. Hanya seutas rambut yang memiliki kehadiran seperti itu. Seberapa menakutkankah tubuh asli Kaisar Imo? Tes-tes, Lindong, sekarang saatnya kamu mati. Di bawah Kaisar Imo Pantasem, mata Raja Kursi Ketujuh Ganas. Dia memberi Lindong senyum menyeramkan dan segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Bang, saat segel tangannya berubah, Kaisar Imo Pantasem perlahan mengangkat tangannya dan dengan ringan menepuk Lindong. Tangan Kaisar Yimo tidak memiliki riak energi yang mengejutkan saat menepuk Lindong. Namun, yang terakhir merasakan bahaya Fana, tepat ketika dia akan menghindar. Dia ngeri menemukan bahwa daerah di sekitarnya sepertinya telah terkunci, sehingga tidak mungkin untuk bergerak. Persetan, Lindong mengutuk, segera setelah itu, matanya yang awalnya hitam pekat tiba-tiba berubah perak cerah. Cahaya perak dengan panik melonjak dari dalam tubuhnya saat dia mendorong kekuatan tata ruangnya hingga batasnya. Ku, tangan iblis itu dengan ringan menepuknya. Ruang itu sendiri tampaknya ditampar menjadi kehampaan di manapun ia lewat. Segera setelah itu, tangan iblis mendarat di tubuh Lindung di bawah tatapan iblis Raja Kursi Ketujuh. Tangan iblis melayang melewati tempat di mana Lindung berdiri sebelumnya sekarang kosong. Ini menyebabkan banyak ahli di bawah ini mengalami perubahan dalam ekspresi. Mungkinkah Lindung telah ditampar menjadi kehampaan? Simbol ancestral Tata Ruang ya, memang agak merepotkan. Petik dua. Raja kursi ketujuh mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Segera setelah itu, dia melihat ke kejauhan dengan cara yang gelap dan dingin di mana ruang terdistorsi, dan sosok Lindung anehnya muncul. Namun, sekarang ada keringat dingin di dahinya. Jika dia sedikit lebih lambat, kemungkinan dia akan dipukul. Meskipun dipukul, tidak akan membunuhnya. Itu pasti akan mengakibatkan luka serius. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi. Raja Kursi ketujuh tertawa dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan Kaisar Imo pantas sekali lagi mengangkat tangannya. Tangan kegelapan tampaknya mampu membungkus matahari, dan bulan saat mulai menabrak lindung dengan cara yang luar biasa. Mengaung, sebuah kilatan sengit meledak dari mata Lindong ketika dia melihat ini. Dan dia melepaskan naga panjang seperti raungan. Tato naga ungu emas yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke segala arah. Tato naga ungu emas terus berkumpul. Lindong jelas telah melepaskan kekuatan Yuan di tubuhnya hingga batasnya. Dalam sekejap mata, 15.000 tato naga ungu emas yang menakutkan telah muncul. 15.000 tato naga terjalin di sekitarnya. Tato naga meraung serentak, melepaskan aura yang menakutkan. Bang, ekspresi lindung sangat dingin. tombak naga Ungu emas terbang keluar dari tangannya dan 15.000 ribu tato naga Ungu emas mengikuti di belakang. Pada akhirnya, mereka menyerang tangan raksasa Kaisar pantasam Haha, betapa beraninya kamu melawan di depan Kaisar. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Petik 2 Raja kursi ketujuh tertawa keras ke arah langit setelah melihat ini. Tangan raksasa Kaisar Imo Pantasem berselisih dengan 10.000 naga ungu emas saat dia tertawa. Tidak ada suara keras yang muncul dari bentrokan itu. Tangan raksasa itu hanya terdiam sesaat di hadapan penghalang ini, sebelum tato naga ungu emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu dan menghilang. Memikirkan bahwa Kaisar Imo Pantasem ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Di area pertempuran Guklan di dalam pulau, horor memenuhi wajah-wajah cantik Gumengki dan Guyan setelah melihat adegan ini. Segera setelah itu, mereka dengan erat mengepalkan tangan mereka saat mereka melihat sosok kurus itu. Di langit, ekspresi Lindung menjadi sangat suram ketika dia melihat sia-sia dari serangan yang begitu kuat. Detik berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang ramping terulur dan kilat mulai berkedip petir mengalir keluar dan haluan petir yang diisi dengan kekuatan dalam sekejap lindung menarik dengan jarinya dan panah hitam diam-diam terbentuk murid-murid Raja kursi ketujuh menyusut sedikit setelah melihat bahwa lindung akhirnya mengeluarkan busur petir dan panah hitam yang telah melukai dia saat itu namun segera setelah itu dia tertawa dingin dia tidak percaya bahwa lindung akan dapat mematahkan pantasem Kaisar Imo Aku akan membiarkan kamu memahami keputusasaan dan horor yang sebenarnya. Raja Kursi ketujuh menatap Lindong dengan mata dingin yang mengerikan. Lindong mengabaikan tatapannya, busur berubah menjadi bulan purnama saat panah hitam bergetar dengan lembut. Setelah itu, cahaya primal chaos melonjak dari tempat misterius itu dan menutupi panah hitam. Kekuatan Yuan yang luas di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, dia sekarang seperti orang biasa. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, semua orang di pulau itu samar-samar bisa merasakan gelombang mengerikan bergejolak di bawah permukaan yang tenang dan polos itu. Kekuatan seperti itu pastinya akan menyebabkan tanahnya bergetar. Tangan semua orang tiba-tiba mengepal erat. Mereka semua bisa merasakan kekuatan serangan Lindong. Namun, apakah benar-benar mungkin untuk berurusan dengan Yimau Kaisar Pantasem yang menakutkan yang tak terlukiskan itu? Jika Lindung dikalahkan, moral para ahli yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu akan menurun, dan mereka akan mengalami kesulitan menghentikan serangan Yimo. Pada saat itu, itu akan benar-benar berubah menjadi pertumpahan darah. Ku, napas uap putih dengan lembut dihembuskan dari mulut Lindong Ketika cahaya yang cemerlang tiba-tiba melintas di mata hitamnya, cahaya muncul seterang dan mempesona seperti matahari yang terik. Lindung tiba-tiba melepaskan jarinya yang memegang erat-erat ke tali busur. Swash! Panah hitam tidak menciptakan riak energi yang menakutkan ketika melesat ke depan. Namun, kecepatannya tak terlukiskan dengan cepat. Semua orang hanya bisa melihat kilatan cahaya hitam. Selanjutnya, mereka melihat panah hitam dengan kuat menyerang tangan raksasa Imo Emperor Pantasam. Dunia sepertinya membeku pada saat ini. Panah hitam dan tangan raksasa berada di jalan buntu. Namun kali ini, tangan raksasa Kaisar Imo tidak lagi dapat menerobos dengan mudah. Panah hitam bergetar hebat seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan yang benar-benar memblokir kekuatan yang menakutkan dari tangan raksasa Kaisar Imo. Tidak ada ledakan luar biasa atau gelombang kejut energi yang menakutkan. Namun, semua orang bisa merasakan teror yang disembunyikan di bawah ini. Raja Kursi ketujuh menatap dengan kuat pada dua kekuatan yang bertikai. Dia tiba-tiba mengertakkan giginya, dan ekspresi garang muncul di matanya. Segera setelah itu, dia membanting tangannya ke dadanya. Kristal tebal dan agak hitam seperti darah dimuntahkan dan ditembakkan ke Yimo Emperor. Pantasem kaisar Yimo pantasem tampaknya menjadi sedikit lebih jelas ketika darah esensi hitam memasukinya, dan cahaya merah samar tampak muncul di mata buram itu. Hancurkan raja kursi ketujuh berteriak tegas dengan ekspresi bengkok, "Bang! Tangan raksasa Kaisar Imo tiba-tiba mengepal setelah tangisannya terdengar, dan retakan samar tiba-tiba muncul di panah hitam. Akhirnya, itu benar-benar hancur di bawah tangan Kaisar Imo raksasa." Ekspresi individu yang tak terhitung jumlahnya di bawah menjadi putih pucat ketika panah hitam hancur. Apakah mereka masih akan kalah pada akhirnya? Ur, Lindong juga memuntahkan seteguk darah ketika panah hitam hancur saat tubuhnya terhuyung-huyung selangkah mundur. Jelas bahwa dia juga terpengaruh. Haha, <tess league> raja kursi ketujuh mengeluarkan tawa yang keras dan menusuk saat melihat ini. Rambutnya yang panjang dan acak-acakan tampak sangat menakutkan. Dia menatap Lindong dan berkata dengan senyum ganas, "Serangan terkuat kamu telah gagal. Apalagi yang bisa kamu lakukan?" Petik 2. Namun, Lindung hanya diam-diam menyeka darah di sudut bibirnya sebagai tanggapan terhadap tawa ganas dan keras Raja Kursi Ketujuh. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Raja Kursi Ketujuh dan terkekeh. Kekuatan seperti itu masih belum cukup. Tawa Lindung memudar saat dia sekali lagi perlahan menarik busur haluan. Darah segar menetes ke tali busur. Cahaya hitam akhirnya berkumpul lagi. Warna panah hitam tampak lebih dalam dari sebelumnya. Apakah kamu masih tidak akan menyerah? Tampaknya kamu tidak memiliki trik lain yang tersisa. Raja kursi ketujuh mengejek ketika melihat Lindong menarik tali busur lagi. Lindong mengabaikan ejekannya. Matanya perlahan tertutup dan pikirannya memasuki bagian terdalam hatinya. Perasaan itu, dia membutuhkannya untuk menjadi lebih jelas. Kekuatan misterius itu, masih belum cukup. Keluar. Sebuah gumaman yang tampaknya dalam diam-diam menyebar dalam hati Lindong, sementara pikirannya diam-diam melayang di dalam area Zenith Sensing Art. Di mana itu, kesadaran Lindong bubar, tanpa disadari, pikirannya menjadi buram. Namun, hatinya sejelas cermin di tengah pikirannya yang buram, sementara perasaan yang tak terlukiskan menyebar dengan diam-diam. Kesadaran Lindong tiba-tiba menerobos masuk ke wilayah primal chaos. Rasanya seperti janin dalam rahim ibunya. Meninggalkan satu begitu mabuk sehingga membuat seseorang tidak mau bangun. Namun, kehendak kuat di dalam tubuhnya dengan paksa mengekstrak kesadarannya dari keadaan mabuk. Seolah-olah ada suara yang dipancarkan dari kesadarannya dan akhirnya memasuki primal chaos itu. Beri aku kekuatanmu. Raungan yang dalam sepertinya bergema di dalam primal chaos saat kesadaran lindung dengan cepat menghilang. Lindong tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Kilatan Primal Chaos Light melayang di kedalaman mata hitamnya. Seolah seutas Primal Chaos Light yang tidak ada yang bisa melihat telah bersinar pada panah hitam. Setelah itu, warna panah hitam berangsur-angsur berubah dan akhirnya berubah menjadi panah Primal Chaos. Seringai perlahan terbentuk dari sudut bibir Lindong. Setelah itu, dia tersenyum ke arah Raja Kursi Ketujuh dan tiba-tiba melepaskan tali busur yang ada di jari-jarinya. Panah primal chaos disertai oleh kekuatan misterius karena sekali lagi menembak melintasi langit di bawah perhatian tatapan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.